Kita tes. Entar naik Kamu kok aku malu kumangkari ya? Selimut juga Tes, saya espas Halo. Saya butuh Halo, halo. Halo. Ayah. halo. Ayah. Apa tante? Mudun. Tes mudun. Turun, naik turun, naik terus, bismillah dulu terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus,